Kali ini aku akan mengunjungi tempat jual beli barang bekas yang paling besar di Kota Surabaya. kalian pasti penasaran kan di mana tepatnya karena tempat ini tuh rahasia banget sebenarnya nggak semua orang tahu karena tempatnya itu bisa dibilang di tengah kota cuma tempatnya itu di belakang gitu loh guys kayak tersembunyi jadi jarang orang tahu karena bila semua orang tahu ya mungkin terbongkar lah orang yang bisnis-bisnis barang bekas yang oh. ditiru <laughs> ya tak apa-apa lah kita bagi-bagi rezeki aja ya biar enggak serakah, biar semuanya cuma rata, ya kan? Nah, lokasinya di sini nih. Kan aku tayangin. Nah, halo kembali lagi dan sekarang udah aku sampai di tempatnya ya. Oke, lihat sekeliling kalian. Tuh. Keren banget kan? Nanti alamatnya aku kasih di bawah ya. Kalian bisa lihat di kolom bawah sini aku kasih alamatnya. Kalian bisa ke sini. Dan ini tempat barang bekas terbesar di Surabaya sih bapak bilang bisa dibilang karena aku bawa pakai mikrofon ya aku pakai masker karena di sini kalian bisa lihat sendiri dan aku bawa ICTSR pastinya kalau kalian nonton ini waktu pandemi jadi kalian harus jaga, -jaga kesehatan kalian agar kalian terhindar dari virus COVID-19 oke okay? keep safety jaga tangan kalian jangan sampai apa namanya perpegangan bersetuluan dengan barang-barang yang kurang bersih dan kalian harus bawa anset jangan lupa oke okay? yuk kita coba masuk ke dalam aku mau cari handset sih kayaknya oke okay? yuk sekarang kita akan mulai jalan-jalan di sekeliling sini dulu nyantai-nyantai dulu nah kalian bisa lihat di sekeliling kalian ini ya barang apa aja ada guys jadi kalian kalau mau kesini jangan lupa kalian kasih tulisan atau list buat beli apa aja kalau kesini dan pastikan kalian punya tujuan yang pasti jangan sampai me melenceng melenceng dari apapun ya karena di sini banyak banget barang jadi kadang kita suka terhit notice nih mau beli barang ini tapi ujung-ujungnya kita malah beli yang lain <laughs> banyak banget apalagi kita disuguhi dengan barang-barang yang harganya lumayan miring daripada biasanya karena harga di sini itu bukan harga baru ya guys karena di sini ada barang bekas tapi kadang juga ada barang baru loh makanya kan harus teliti saat memilih Nah, kita di sini tepatnya untuk nyantai-nyantai dulu, ya guys. Kita keliling-keliling dulu, siapa tahu kita menemukan barang-barang antik atau barang-barang yang harganya lumayan mahal, tapi dijualnya murah, enak banget, kan? <laughs> itu yang paling dicari <Sell> karena semua pembeli itu nggak mau rugi, ya, karena biasanya tuh beli kita cari yang termurah tapi barangnya minta yang bagus nah siapa yang suka kayak gitu kalian bisa komen di bawah atau kalian punya temen kalian bisa tag sini biar temenmu nyater ya kalau itu kurang bagus tapi menguntungkan <laughs> Oh iya di selain barang-barang, aku juga menemukan orang yang menjual obat-obatan herbal kayak gini nih. Tapi aku sensor ya. Dan pasti kalian yang udah dewasa berumur 18 tahun ke atas pasti tahu ini apa. Dan aku nggak perlu jelasin ya guys. <laughs> dan jangan sampai sekarang menyebutkan ini di kolom komentar. Takutnya ada teman-teman kita yang di bawah umur melihat ini dan dia salah persepsi tentang video ini ya kan. Kita gak mau terjadi kayak gitu, ya, guys. Kan harus pintar untuk berkomentar. Wow, eh, wait, wait, wait, wait, aku menemukan barang, guys. Ini kesukaan aku banget. Aku jadi lagi cari-cari ini meskipun aku gak punya kameranya. Yang penting kita punya tripodnya dulu, guys, karena ini tripod. Ya, lumayan mahal lah. Ini bermerek, lo guys mereknya apa ya lupa tadi ini nanti aku bawa ke pulang dan aku mau bersihkan buat kalian ya ini aku mau tawar dulu harganya berapa semoga harganya murah ya guys Alhamdulillah akhirnya kebeli guys dan aku beli tripod ini seharga Rp 5.000.000 aja bagaimana menurut kalian nanti kita akan bersihkan ini di akhir video dan jangan lupa kalian jangan skip video ini biar kalian gak salah paham tentang video ini tetap enjoy aja terus sampai video ini selesai dan jangan lupa kalian komentar di bawah ya bagaimana yang punya tripod kayak gini kalian bisa komen juga berapa kalian beli harga baru dan bandingkan dengan punyaku ini yang aku beli bekas Wah capek sekali sekarang udah jam udah siang sih jam jam an ya sekarang aku udah dapat barang nih kali ini kali ini kan bisa lihat sendiri aku cari cari apa aja nah habis ini yang mau aku pakai kan masih kotor ya kotor kotor banget barangnya jadi masih perlu diperbaiki masih perlu dibersihkan biar terhindar dari kuman-kuman Oke okay, kita lanjut Naik di rumah aku akan membereskan ini sampai bisa jadi dipakai ini kalian bisa kesini harinya terserah kalian sih kalau harinya biasanya paling rame itu hari Minggu jalan kan bisa kesini sendiri Oke okay.